Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari Kanal Balijani. Kali ini saya akan menuturkan kisah salah seorang keturunan Igusti Gusti Pasak Pegatepan yakni Kipasa Manikmas di Gurun Pasak Beliau adalah putra sulung Igusti Gusti Pasak Pegatepan. Dari sebelas bersaudara hanya beliau satu-satunya yang pindah ke seberang laut yaitu ke Nusa Penida. Sedangkan dua orang adiknya tetap tinggal di Gelgel, -Gel, tiga orang pindah ke wilayah Buleleng dan lima orang lainnya pindah ke wilayah Karangasem. Pada masa pemerintahan dalam gel-gel Sriwatu Renggong, ada rakyat Nusa Penida yang datang menghadap dalam di gel-gel. Ia menghadap untuk melaporkan bahwa rakyat Nusa Panida sangat resah dan tidak tahan hidup di bawah pemerintahan dalam bungkut sebab dalam bungkut sangat bengis dan memerintah dengan sewenang-wenang. Laporan itu ditindaklanjuti Sri dalam waktu renggong dengan memberi perintah kepada Igusti Peminggir untuk membinasakan dalam bungku. Igusti Peminggir kemudian berangkat ke Nusa Penida disertai pasukan berkekuatan sekitar 1.600 orang lengkap dengan persenjataannya. Akan tetapi, Gusti peminggir dan pasukannya tidak berhasil membinasakan dalam bungkut, sebab selain dalam bungkut sangat sakti dan memiliki laskar Wong Samar, ia juga dibantu oleh Manik Manimas di Gurun Pasak Gelgel yang memiliki ilmu kediatmikan yang tinggi. Gusti peminggir dan pasukannya gugur dalam menjalankan misinya ada yang menemui ajal ketika pertempuran sedang berlangsung ada pula yang meninggal pada saat mundur dari Nusa Penida dan yang lainnya tewas setelah kembali ke Gelger selama pertempuran dalam bungkut mengerahkan laskar Wong Samar sehingga igusti peminggir dan pasukannya tidak bisa berbuat banyak karena menghadapi musuh yang tidak kelihatan wujudnya. Kemudian disebutkan bahwa terjadi pertentangan antara dalam bungkut dan di gurun pasak Gel-Gel. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka di gurun pasak Gel-Gel meninggalkan musa penida dan kembali ke Gel-Gel. Setelah sampai di Gel Gel beliau kemudian tinggal di sebelah timur laut pertigaan Jalan Desa Tojan Kelungkung mengetahui di Gurun Pasak Gel Gel kembali ke Gel Gel dalam Sri Watu Renggong segera mendekatinya untuk memperoleh informasi mengenai Nusa Penida terutama menyangkut dalam bungkut di Gurun Pasak Gel Gel menguraikan secara rinci tentang keadaan Nusa Penida dan dalam bungkut yang bengis dan berperilaku sewenang-wenang itu selain itu disampaikan pula mengenai rahasia dan kelemahan dalam bungkut degurun pasok gel gel berharap semoga informasi yang ia berikan bisa dimanfaatkan oleh dalam seriwatu rengong untuk mengambil keputusan dan tindakan guna mengakhiri kekejaman dalam bungkut setelah mendapat informasi lengkap dari di Gurun Pasek gel, -Gel dalam waktu renggong kembali mengirim pasukan ke Nusa Penida. Kali ini dipimpin oleh Gusti Ngurah Jelantik dengan tugas yang sama yakni membinasakan dalam bungkut. Atas petunjuk di Gurun Pasek Gel-Gel, Gusti Ngurah Jelantik dan pasukannya berhasil membinasakan dalam bungkut. Sejak saat itu rakyat Musa Penida merasa lega karena sudah terbebas dari kekejaman dan kesewenang-wenangan dalam bungkut. Sebelum dalam bungkut menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berpesan kepada Ingusti Ngurah Jelantik bahwa ia rela mati karena dalam Sri Waturenggong yang menghendaki. Selain itu, ia juga menyatakan menyerahkan Nusa Penida dan rakyatnya, termasuk Laskar Wong Samar yang telah membantunya selama ini. Di gurun Pasak Gel-Gel kemudian disebutkan berputra dua orang masing-masing di Pasak Togok yang bertempat tinggal di Banjar Muntik Desa Kubu dan di Pasak Gel-Gel Ceniga bertempat tinggal di Banjar Batu Dawo, Desa Kubu keduanya berada di wilayah Karangasem. Demikian kisah keturunan Gusti Pasak Galgal Pegatepan yang sempat tinggal di Nusa Penida menurut buku mangku Gede Ketur Subandi yang berjudul Babad Basa Mahagotra Pasak Sanak Saptresi. Apa pendapat sahabat? Silahkan tulis di bawah ya, Rahayu.